Tajam Celestial Gales seperti pedang saat mereka menghancurkan tanah ke segala arah. Setiap badai di tempat ini tampak seperti benda ilahi yang tajam. Bahkan, itu sangat tajam sehingga bisa menembus pertahanan Yuan Power seseorang. Oleh karena itu, jika seseorang dikejutkan olehnya, bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna akan berakhir dengan cedera serius. Saat ini sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan tak kenal takut menerjang ke dataran sunyi yang diresapi oleh angin kencang. Setelah itu, mereka melepaskan teknik mereka sendiri dalam upaya untuk mencapai bagian terdalam dari dataran terpencil. Namun, beberapa pekikan yang tajam dan menyedihkan kadang-kadang dipancarkan setelah pertahanan Yuan Power yang melindungi beberapa ahli langsung diiris oleh angin kencang. Segera setelah itu, tubuh fisik mereka yang kokoh hancur seketika. Setelah setiap tubuh fisik hancur, sinar cahaya akan berusaha untuk melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Namun, tepat ketika sinar cahaya hendak melarikan diri, itu akan ditangkap oleh angin kencang. Setelah itu, tangisan keputusasaan yang menyedihkan akan terdengar, menunjukkan bahwa seorang individu yang kuat benar-benar kehilangan nyawanya di tempat ini. Karena itu, Mengingat betapa berbahayanya tempat ini, tidak heran bahwa tidak ada yang berani datang. Meskipun angin kencang sangat kuat, tidak ada kekurangan individu yang mampu di sini. Banyak dari mereka yang bergerak cepat saat mereka dengan hati-hati menghindari angin yang sangat tajam itu. Hanya ketika mereka tidak punya pilihan lain, mereka akan menggunakan keterampilan mereka untuk melawan angin kencang langsung. Meskipun mereka masih menderita. Mereka berada dalam keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beruntung itu. Di tengah sosok yang bersinar, seberkas cahaya memenuhi maju dengan momentum yang kuat. Jika seseorang dengan hati-hati melihat sinar cahaya itu, orang akan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sebuah istana mini. Cahaya berkumpul di sekitar istana itu dan cahaya itu tampak cukup kuat. Ketika angin ribut tajam itu mencoba mengirisnya, mereka hanya mampu menciptakan riak di permukaannya. Pertahanannya yang kuat menyebabkan banyak orang yang dengan pahit menghindarinya, merasa iri. Istana itu secara alami adalah istana ilahi misterius milik Lindong. Pada saat ini, kelompoknya sedang berkuda di dalamnya. Perjalanan mereka jelas beberapa kali lebih nyaman dibandingkan dengan yang dilakukan oleh orang-orang di luar. Istana ilahi misterius memang kuat. Dikabarkan bahwa itu menyegel banyak Raja Imo di masa lalu. Tanpa diduga, benda itu telah mendarat di tangan kamu. Tetua pertama Zuli tersenyum menatap istana kuno ini. Dia bisa mendeteksi beberapa simbol kuno di dinding sekitarnya. Sementara itu, simbol-simbol itu mengandung kekuatan yang kuat. Istana ini pernah membunuh Raja Imo, yang setara dengan ahli tahap reinkarnasi. Aku beruntung. Kekuatan aku kurang dan aku tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan istana ilahi yang misterius. Membunuh Raja Yimo bukanlah sesuatu yang bisa aku lakukan sampai sekarang. Lin Dong tersenyum. Bahkan seseorang yang sekuat King Zi harus menggunakan King Destroying Heavenly Plate untuk berhasil membunuh Raja Yimo. Selain itu, masih ada celah besar antara dia dan King Zi. Tidak ada terburu-buru setelah kamu mendapatkan warisan Devouring Master. Kamu seharusnya bisa menembus celah itu. Pada saat itu, bahkan jika kamu bertemu seorang Raja imo, kamu harus dapat bertarung dengan baik, tetua pertama Zuli tertawa. Ini tidak akan begitu mudah untuk mendapatkan warisan dari guru yang melahap. Lindong tertawa pahit. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum ruang di depannya beriak dan menunjukkan apa yang terjadi di dunia luar. Dataran terpencil sangat luas dan terus-menerus ditutupi oleh Celestial Gales. Sulit untuk menentukan lokasi seseorang di tempat ini. Untungnya, kami dapat mendeteksi ruang yang hancur dan kami akan segera mencapai tujuan kami. Petik 2. Kamu masih meremehkan wilayah paling utara ini. Tetua pertama Zuli menggelengkan kepalanya, menatap dunia luar melalui riak spasial. Dia berkata, semakin dekat ke bagian terdalam dari dataran terpencil, semakin kuat angin kencang menjadi. Oleh karena itu, akan sangat merepotkan jika kita menghadapi Celestial Tempest. Selain itu, kita harus waspada terhadap binatang iblis di sini. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Petik 2, Lindong mengangguk. Dia selalu menjadi orang yang sangat berhati-hati. Karena itu, tidak mungkin dia membiarkan penjagaannya turun di tempat seperti ini. Pikirannya dengan cepat tenggelam ke dalam istana ilahi yang misterius sebelum dia mengendalikannya. Kemudian, dia dengan cepat menghindari banyak angin kencang yang masuk saat dia langsung menuju ke bagian terdalam dari dataran terpencil. Sepanjang jalan, Lindung bertemu banyak praktisi yang kuat. Semua praktisi ini menggunakan berbagai teknik untuk menghindari angin kencang yang tajam. Ini menyebabkan Lindung diam-diam mendesah dengan takjub. Wilayah iblis benar-benar dipenuhi dengan banyak bakat tersembunyi dan kuat. Meskipun Lindung sengaja berbicara dengan rendah hati ketika dia berbicara dengan sesepuh pertama Zuli sebelumnya, energi mentalnya telah mencapai tingkat Grandmaster simbol. Karena itu, sangat mudah baginya untuk mengendalikan Istana Ilahi yang misterius. Dengan demikian, angin kencang yang semakin kuat di sepanjang jalan tidak menimbulkan hambatan baginya. Ini berlanjut sampai 4 jam kemudian. Masalah di depan, dalam Istana Ilahi misterius. Lindung tiba-tiba membuka matanya yang tertutup dengan lembut, sebelum ekspresi serius melintas di wajahnya. Gambar yang tercermin oleh riak spasial di depannya menunjukkan bahwa ada badai berputar hijau gelap, yang menghubungkan langit dan tanah, tidak jauh dari mereka. Sementara itu, itu berputar pada kecepatan yang menakutkan dan ketajaman angin kencang di dalam, menyebabkan Lindung merasakan dingin di kulitnya. Celestial Tempes, betapa merepotkan. Ketua pertama Zuli melihat pemandangan ini sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka akhirnya bertemu satu, semua orang. Aku akan menggunakan semua kekuatan aku untuk mengendalikan Istana Ilahi Misterius. Kalian semua harus berhati-hati. Lindong memperingatkan mereka dengan ekspresi muram. Kemudian, dia duduk sebelum mengulurkan pikiran. Segera, dia mengambil kendali dari Istana Ilahi yang Misterius. Ketika dia melakukannya, banyak simbol kuno di dalam istana juga mulai berkedip, sebelum riak yang kuat dipancarkan dari mereka. Swosh, swosh, badai hijau gelap di dunia luar, seperti ular piton panjang tak berujung, terus mengamuk. Saat ini, banyak individu yang kuat sudah terjebak di dalamnya, meskipun mereka cukup kuat. Begitu mereka terjebak dalam badai itu, tidak masalah seberapa besar kekuatan Yuan mereka. Setelah banyak angin kencang yang kuat menyerang mereka Roh iblis mereka hancur seketika bahkan sebelum mereka bisa mencoba untuk melarikan diri Ah, ah, tangisan tajam dan sengsara terus terdengar dalam gelombang Sementara itu, skenario serupa juga terjadi di kejauhan Jelas, mayoritas ahli di sini juga pernah menemui hambatan serupa Celestial Tempes datang dengan sangat cepat Segera setelah itu Area efek akhirnya mencapai istana ilahi misterius. Segera, penghalang cahaya di permukaannya mulai bergetar terus-menerus sementara tubuhnya mulai bergoyang. Ku huh, mendengus dingin keluar dari dalam istana. Segera setelah itu, orang bisa melihat 10.000 sinar cahaya muncul dari dalam istana ilahi misterius. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa mereka sebenarnya benda ilahi. Benda-benda ilahi ini mengitari istana ilahi yang misterius. Saat cahaya kemasan berkilauan, mereka tampak seperti dinding berlapis besi. Ayo pergi, ceritan dingin lainnya terdengar. Setelah itu, orang bisa melihat istana ilahi misterius maju ke depan di bawah perlindungan banyak objek ilahi. Setelah itu, langsung dibebankan ke prahara. Bang bang bang. Angin kencang yang tajam menabrak dinding logam dari segala arah. Setelah itu, Orang bisa melihat cahaya terang pada banyak objek ilahi menjadi redup dengan kecepatan yang menakutkan. Ini menyebabkan lindung sangat terkejut. Celestial Tempes memang menakutkan. Tidak heran tidak ada yang berani datang ke tempat ini. Kadang-kadang, beberapa objek ilahi di dinding objek ilahi akan pecah. Ini menyebabkan hati lindung sakit. Meskipun ada banyak objek ilahi di Istana Ilahi Misterius, mereka masih bisa digunakan untuk melengkapi bawahannya. Karena itu, sungguh sia-sia bagi mereka untuk dihancurkan dengan cara ini. Meskipun Lindung merasa sakit hati, dia tidak dapat melakukan apa-apa pada saat ini. Istana ilahi yang misterius mampu berkembang dengan kecepatan stabil berkat perlindungan dari benda-benda suci. Begitu mereka meninggalkan badai, mereka harus dapat dengan cepat mencapai bagian terdalam dari dataran terpencil. Lindong, hati-hati, namun... Sementara Lindong siap untuk melanjutkan dengan kecepatan ini, suara sesepuh pertama Zuli dan Liu Qing terdengar bersamaan. Tanah di bawah mereka tiba-tiba terbelah setelah suara mereka terdengar. Setelah itu, mungkin untuk melihat lebih dari selusin 10.000 ribu kaki besar tanduk hijau gelap melesat keluar dari bawah tanah, sebelum mereka terbang menuju istana Divine Mysterious. Perkembangan mendadak ini mengejutkan Lindong. Matanya melayang ke bawah sebelum dia melihat binatang besar seratus kaki memanjat keluar dari bawah tanah. Sementara itu, ada tanduk besar yang tak terhitung jumlahnya. Sementara angin kencang memenuhi tanduk itu. Itu adalah 10.000 tanduk binatang. Ketika sesepuh pertama Zuli melihat binatang besar itu, dia mengerutkan kening sebelum berkata. 10000 ribu hon hon bis. Flame kecil mengerutkan kening dan bertanya. Binatang iblis bermutasi, mereka tidak terlalu pintar tetapi mereka memiliki umur yang sangat panjang Dilihat dari ukurannya, itu seharusnya hidup setidaknya seribu tahun Tetua pertama, kakak laki-laki Liu King, aku harus menyerahkan makhluk itu kepada kamu berdua Aku perlu mengarahkan istana ilahi misterius dan menyerbu dari badai Jika tidak, jika kita membiarkan diri kita tertunda oleh binatang buas itu kita akhirnya akan kelelahan sampai mati oleh prahara. Lindong berkata dengan suara yang dalam. Serahkan pada kami, Suli dan Liu Qing tersenyum. Ada banyak individu yang kuat di sini. Faktanya, 10 dari mereka berada pada tahap samsara. Oleh karena itu, meskipun sulit untuk berurusan dengan bis sepuluh ribu tanduk, itu tidak cukup untuk menghentikan mereka. Lindong mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum kecepatan istana ilahi misteriusnya sekali lagi meningkat. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kerusakan yang diderita oleh objek-objek ilahi. Ketika dia benar-benar melepaskan pertahanannya dan membiarkan angin kencang menghancurkan berbagai objek ilahi. Mendesis, 10.000 tanduk binatang di bawahnya meraung ke langit. Sementara itu, banyak tanduknya berlumuran darah. Jelas. Itu sudah membunuh banyak orang kuat, matanya yang besar menatap istana ilahi misterius, yang terletak di Prahara. Sebelum sepuluh ribu tanduk disertai dengan angin kencang bersiul ke depan dan dengan kejam menyapu ke arah istana ilahi misterius. Ku saat kamu harus menghentikan omong kosongmu. Namun, dengusan dingin tiba-tiba dipancarkan ketika sepuluh ribu tanduk mengelilingi istana ilahi yang misterius. Setelah itu... Pilar Yuan Power yang luas dan perkasa keluar. Pilar-pilar Yuan Power ini mengandung aroma reinkarnasi. Sizzle-sizzle, dua pilar Yuan Power ini, yang mengandung aroma reinkarnasi, bersiul. Segera, tanduk seribu kaki besar yang bersentuhan dengan mereka langsung terkoyak, sebelum darah menyembur keluar. Itu seperti hujan berdarah, mengaung, sepuluh ribu tanduk binatang mengeluarkan derit menyedihkan setelah diserang oleh serangan kuat itu. Sementara itu, serangannya menjadi semakin liar dan menakutkan. Namun, dua pilar daya Yuan menjaga istana ilahi misterius dan membuatnya menjadi benteng yang tak tertembus. Oleh karena itu, terlepas dari betapa menakutkannya serangan dari 10.000 binatang tanduk itu, mereka masih tidak dapat menembus istana ilahi misterius. Apakah binatang terkutuk ini tahu cara berhenti di dalam istana ilahi yang misterius? Zuli dan Liu Qing mengerutkan kening. Saat mereka berada di Prahara, setengah dari kekuatan Yuan yang mereka lepaskan digunakan untuk merobek Prahara. Oleh karena itu, hanya setengah yang tersisa yang digunakan untuk berurusan dengan 10.000 tanduk binatang. Karena itu, mereka harus mengeluarkan dua kali upaya untuk mencapai hasil yang sama. Dengan demikian, ini memakan cukup banyak pada Yuan Power mereka, Saudara Muda Lindong. Berapa lama lagi sebelum kita meninggalkan badai? Duan Tao buru-buru bertanya setelah melihat ini. Sepuluh menit, jawab Lindong tanpa menoleh. Duo Zuli mengangguk, keduanya menutup mata mereka dan bermanuver kekuatan Yuan mereka untuk memblokir serangan gila hujan dari sepuluh ribu tanduk binatang. Individu yang tersisa dalam Misterius Divine Palace duduk dengan tenang. Namun, mereka semua mengerutkan kening. Mereka sadar betapa kuatnya tempes surgawi. Jika mereka kehilangan perlindungan dari Istana Ilahi Misterius, mereka pasti akan dipisahkan bahkan jika mereka bisa melarikan diri. Pada saat itu, kecepatan mereka juga akan sangat berkurang. Istana Ilahi yang misterius sunyi. Setelah sekitar 10 menit, Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Senyum, yang mengindikasikan bahwa ia terbebas dari beban besar, muncul di wajahnya. Semua orang bersukacita setelah melihat ini. Kemudian, mereka mengarahkan perhatian mereka pada riak spasial dan melihat bahwa mereka telah meninggalkan badai mengamuk jauh di belakang mereka. Mereka akhirnya menyerbu keluar dari area yang dicakup oleh prahara. Betapa merepotkan! Martin kecil menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Setelah dia melihat suasana santai, Lindong mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum istana ilahi misterius menghilang. Setelah itu, semua orang sekali lagi muncul di dunia luar. Mata mereka mengamati sekeliling mereka secara naluria setelah mereka muncul. Segera setelah itu, tubuh mereka diam. Sementara itu, mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat ke depan. Di langit di depan mereka, ada puluhan ribu kaki retakan hitam besar perlahan terbuka. Itu tampak seperti mulut iblis. Sementara itu, energi menakutkan yang tak terlukiskan dipancarkan dari dalam. Kami akhirnya tiba. Lindung memandang celah spasial hitam sebelum dia menghela nafas dalam-dalam. Sementara itu, panas yang membakar mulai muncul dari dalam mata hitamnya. Akhirnya aku menemukanmu. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1164. Kegelapan Saint Tiger. Retakan hitam itu tampak seperti monster yang membentang tanpa henti, saat ia menggeliat di langit. Di belakang celah, ada kegelapan total. Bahkan, bahkan dengan energi mental Lindong, dia tidak bisa mendeteksi apa yang terjadi di belakang. Setelah mereka tiba, Lindong dan yang lainnya mengenakan ekspresi serius dan terkejut saat mereka menatap celah hitam itu. Jelas. Ruang yang hancur ada di belakang celah itu dan itu juga ranah tempat Master Devoring mati. Riak energi yang mengerikan seperti itu. Dia benar-benar tuan yang melahap. Tetua pertama Zuli melihat celah besar sebelum dia tanpa sadar berseru. Dia juga seorang ahli tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi. Namun, dia masih merasa takut ketika dia mendeteksi riak energi yang luas dan tak ada habisnya. Sang guru yang melahap memang mendalam dan tak terduga. Lindong mengangguk dengan ekspresi muram. Segera, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum dia melirik ke belakang. Dengan senyum tipis, dia berkata, sepertinya ada banyak orang yang mampu di sini. Mereka semua datang begitu cepat. Petik 2 Setelah suara Lindong terdengar, banyak sinar cahaya berjuang sebelum mereka keluar dari dalam celestial Tempest jauh di belakang mereka. Dalam beberapa kilasan, mereka sudah tiba agak jauh dari mereka. Yang pertama muncul adalah para ahli dari suku sembilan Phoenix. Berikutnya adalah para ahli dari suku Kunpeng. Setelah itu, para ahli dari berbagai delapan suku raja muncul juga. Jelaslah bahwa orang-orang ini sangat kuat. Selain itu, mereka juga memiliki teknik unik mereka sendiri. Alhasil, mereka tak terlalu jauh ketinggalan. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, Bagian yang awalnya sunyi dan terdalam dari dataran terpencil ini, secara bertahap dipenuhi dengan orang-orang. Setelah semua ahli ini bergegas, mereka semua mengarahkan mata bersemangat mereka ke celah besar di langit. Sepertinya mereka semua sangat sadar bahwa sumber keributan baru-baru ini di wilayah iblis berasal dari sana. Namun, mereka yang tiba di sini adalah individu yang luar biasa. Oleh karena itu, Meskipun ruang yang hancur tepat di depan mereka, mereka masih sangat berhati-hati. Faktanya, mereka semua menjaga keserakahan mereka dan tidak mengambil risiko apapun. Semua orang sangat berhati-hati, Lindong tersenyum ketika dia melihat suasana sunyi yang aneh ini. Sementara itu, mata hitamnya yang gelap menatap tajam ke celah hitam. Sebelum dia tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya. Itu karena dia menyadari bahwa simbol leluhur yang menelan dalam tubuhnya mulai bergetar diam-diam. Selanjutnya, melalui getaran ini, Lindong bisa merasakan koneksi misterius dengan sesuatu di dalam ruang yang hancur. Koneksi itu seharusnya berasal dari guru yang melahap. Ayo masuk dulu, Lindong menghirup udara dalam sebelum ia mengambil langkah ke depan. Di sampingnya, Little Marten dan Little Flame sedikit terkejut ketika melihat ini. Setelah semua, mereka mengerti Lindong dengan sangat baik dan tahu bahwa yang terakhir sangat berhati-hati. Biasanya, dia tidak akan pernah memilih untuk memimpin pada saat-saat seperti ini. Namun, bersantai, seolah-olah dia tahu bahwa ini akan terjadi. Lindong dengan lembut tersenyum dan menghibur mereka berdua. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak sebelum dia memimpin dan masuk ke celah hitam di depan banyak pasang mata. Kemudian. Tubuhnya lenyap, ayo pergi. Ketika duo Marten kecil melihat ini, mereka berhenti ragu-ragu. Dengan lambaian tangan mereka, pasukan mereka juga bergegas maju. Kemudian, mereka mengikuti di belakang lindung saat mereka masuk ke celah itu. Dengan kelompok lindung memimpin, berbagai individu yang kuat di belakang tidak bisa lagi menahan diri. Setelah ragu-ragu sejenak, Orang-orang dari suku Sembilan Phoenix dan suku Kunpeng segera bergegas ke celah itu. Riak spasial liar menyerbu lindung begitu dia dibebankan ke celah spasial itu. Namun, dia tidak melakukan perlawanan terhadap mereka. Sebaliknya, ia membiarkan riak spasial menyebar di sekelilingnya. Segera setelah itu, dia merasa visinya menjadi buram. Lain kali dia membuka matanya, pemandangan di depannya telah berubah secara drastis. Setelah menstabilkan tubuhnya, lindung segera mengamati sekelilingnya. Segera, tubuhnya membeku. Di depannya adalah tanah terpencil yang tak berujung. Namun, tanah itu dipenuhi parit-parit yang ukurannya ratusan ribu kaki. Selokan ini tampaknya tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, sepertinya mereka terbentuk karena perkelahian yang sangat menakutkan. Tanah ini tampak seperti medan perang kuno yang penuh dengan bekas luka. Bahkan, bahkan setelah puluhan ribu tahun, aura kuno yang menakutkan menembus tempat ini tetap sekuat sebelumnya. Melihat ke Cakrawala, Lindong melihat beberapa tulang putih lebat yang berukuran ratusan ribu kaki. Tulang-tulang itu patah dan orang tidak bisa lagi mengidentifikasi bentuknya. Namun, masih ada cahaya fluoresensi yang dipancarkan dari tulang-tulang itu bahkan setelah periode waktu yang lama. Sementara riak-riak seperti terpencil menyebar dari mereka. Oleh karena itu, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa menakutkannya pemilik tulang-tulang ini, puluhan ribu tahun yang lalu. Hah, di mana Little Martin dan yang lainnya, petik 2, terletak di lingkungan asing ini. Setelah Lindong pulih kembali, ia terkejut ketika menyadari bahwa tetua pertama Zuli dan yang lainnya tidak berada di sisinya. Segera, dia mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengerti. Ternyata retakan spasial tidak stabil karena energi liar dan keras merembes keluar dari tempat ini. Akibatnya, mereka yang masuk celah dibubarkan secara acak. Kakak laki-laki, peluit berbunyi dari dekatnya sementara lindung mengerutkan kening. Setelah itu, dia melihat tiga sosok dengan cepat bergegas. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menyadari bahwa mereka adalah Little Flame, Little Marten, dan The Heaven Dragon Demon Commander. Dari kelihatannya, mereka bertiga dikirim ke daerah yang sama dan mereka dapat dengan cepat menemukan satu sama lain. Hanya kalian bertiga, Lindong menatap mereka bertiga dan bertanya. Ya, sisanya seharusnya dipisahkan, tapi itu tidak masalah. Kita semua menuju ke bagian terdalam dan kita harus bisa bertemu mereka segera. Marten kecil mengangguk. Setelah itu, matanya menyapu tempat ini sebelum dia berkata. Tempat ini tampaknya menjadi medan perang kuno yang tertinggal dari zaman kuno. Ketika Little Martin melihat medan perang kuno yang menyedihkan ini, dia menghela nafas tanpa sadar. Bencana yang terjadi pada zaman kuno memengaruhi setiap makhluk hidup di dunia dan tidak ada yang selamat. Lindong mengangguk ketika dia melihat tulang-tulang besar berserakan di tanah, jantungnya tenggelam. Imo terkutuk itu benar-benar kuat, bahkan, bahkan dengan lambang simbol dalam komando. Mereka hanya berhasil meraih kemenangan tipis. Selain itu, mereka juga meninggalkan banyak bahaya tersembunyi. Salah satu contoh adalah penjara iblis, yang misterius, yang diam-diam memperluas pengaruh mereka ke berbagai tempat. Banyak ahli top dari zaman kuno seharusnya mati di sini. Melihat tulang-tulang ini, aku percaya bahwa mereka seharusnya berasal dari suku-suku yang hanya ada selama era kuno, kata Little Martin. Lindong mengangguk lagi, dunia binatang iblis jauh lebih makmur selama era kuno dan ada lebih banyak suku penguasa daripada empat saat ini. Namun, suku-suku penguasa lainnya dimusnahkan selama bencana itu. Ayo pergi, kita akan langsung menuju ke Devouring Divine Palace. Lindong merenung sejenak sebelum dia mengarahkan perhatiannya ke bagian terdalam dari medan perang kuno. Medan perang kuno ini terlalu luas dan dipenuhi dengan aura menakutkan yang dapat mengganggu penyelidikan energi mental seseorang. Untungnya, Lindung memiliki simbol leluhur melahap. Karena itu, dia masih bisa menentukan arah yang benar berkat koneksi samar yang dia rasakan. Baiklah, trio Marten kecil itu tidak keberatan. Tindakan terbaik mereka sekarang adalah menemukan Devoring Divine Palace. Kalau tidak, hal-hal akan sedikit menyusahkan jika orang lain berhasil sampai di sana sebelum mereka melakukannya. Setelah mengambil keputusan, mereka berempat tidak ragu-ragu lagi. Segera, tubuh mereka bergerak sebelum mereka maju, berubah menjadi empat sinar cahaya yang merobek tanah yang sunyi ini. Segera setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Medan perang kuno ini sangat luas. Setelah melakukan perjalanan selama hampir 20 menit dengan kecepatan penuh, kelompok lindung masih tidak dapat melihat akhir dari medan perang kuno ini. Sementara itu, Jumlah tulang besar di tanah meningkat dan adegan ini menyebabkan ekspresi mereka menjadi lebih usyuk. Meskipun ini hanyalah sudut dari Perang Dunia Besar, masih mungkin untuk menyimpulkan betapa mengerikan dan menakutkannya Perang Dunia Besar harus melalui adegan ini. Sepanjang jalan, kelompok lindung bertemu banyak individu yang kuat juga. Namun, mereka semua dijaga dan tidak menunjukkan niat untuk berinteraksi. Meskipun demikian, Lindung juga senang dengan fakta ini, bahkan, dia bahkan diam-diam bersukacita ketika dia melihat bahwa beberapa dari mereka menuju ke arah yang berlawanan Setelah semua, meskipun Lindung tidak berpikir bahwa mereka dapat menimbulkan banyak ancaman baginya, itu selalu baik untuk memiliki satu pesaing yang kurang Empat sinar cahaya melintas di langit, sementara mata tajam Lindung memindai tanah di bawahnya dia baru saja akan meningkatkan kecepatannya, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Flame kecil, yang bepergian di sampingnya, telah melambat. Apa itu? Lin Dong kaget, dia menoleh untuk melihat Flame kecil, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir sedikit linglung. Sementara itu, mata harimau yang terakhir menatap tajam ke medan perang kuno yang penuh bekas luka di bawah. Kakak laki-laki, sepertinya ada sesuatu di tempat itu memanggilku. Flame kecil ragu-ragu sebelum menjawab. Lindong kaget ketika mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Little Marten sebelum mereka berdua diam. Setelah merenung sejenak, mereka berempat perlahan-lahan mendarat di tanah. Tempat mereka mendarat adalah persimpangan retakan besar ratusan ribu kaki. Sementara itu, kegelapan mengisi jurang yang dalam, mengisyaratkan datang dari tempat ini. Lindong menunjuk ke celah yang tampaknya tidak berdasar dan bertanya, "Ya, Flem kecil merenung sejenak sebelum dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menggosok kepalanya dan tertawa getir. Darah di seluruh tubuhku menjadi jauh lebih panas setelah aku mencapai tempat ini. Mengapa ini terjadi? Lindong sedikit terkejut. Sebelumnya, aku menyebutkan bahwa ada banyak suku di medan perang kuno ini, yang hanya ada selama era kuno. Karena Little Flem memiliki garis keturunan suku Tiger Heavenly Devil. Jika dia merasakan sesuatu di bawah Kemungkinan karena ada leluhur suku Tiger yang mati di bawah ini Namun Aku tidak tahu suku mana yang dimiliki nenek moyang Martin kecil menyuarakan pikirannya Tidak akankah kita mengetahuinya setelah kita melihatnya Lindong tersenyum Pikirannya bergerak di depan bola energi mental perak putih naik dari telapak tangannya Setelah itu Ia melemparkannya langsung ke jurang yang dalam Bang bola cahaya energi mental meledak sebelum cahaya terang tersebar terpisah seperti matahari, mengusir kegelapan dalam jurang yang dalam. Setelah kegelapan di dalam jurang yang dalam diusir, mata kelompok lindung tiba-tiba menyusut. Itu karena mereka bisa melihat makhluk besar di dasar jurang yang dalam. Sementara itu, kebrutalan yang tak terlukiskan menyebar darinya. Makhluk besar itu berukuran hampir sepuluh ribu kaki. Sementara itu, Tubuhnya murni berwarna hitam dan putih, sekilas, sepertinya yin yang sedang dalam penangguhan. Sementara itu, ada juga satu putih dan satu sayap hitam di punggungnya. Itu diletakkan di tanah dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Namun, keganasan yang luar biasa dan tak tertandingi menyebar darinya, sudah cukup untuk menyebabkan ekspresi lindung menjadi husyuk. Dari suku harimau apa itu, itu terlihat sangat aneh. Panglima Iblis Naga Langit tanpa sadar bertanya. Di antara suku-suku macan saat ini, tiga suku besar adalah suku Harimau Iblis Surgawi, suku Harimau Abis Gelap dan suku Tiger Saking Lightning Tiger. Namun, jelas bahwa anggota ketiga suku ini tidak begitu menakjubkan seperti Harimau Hitam dan Putih Besar di depan mereka. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Martin kecil.